Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Lestari SPD di info seputar Madrasah yang dikemas dalam MTSN 7 Hulu Selatan News. Berikut liputannya. Kepala Madrasah Sanaih Negeri 7 Hulu Selatan Jembril Sagi MPD mengatakan dalam bekerja dan melaksanakan tugas yogyanya sesuai dengan slogan Kementerian Agama ikhlas beramal akan akan membawa keberkahan dalam kehidupan. Usai mengikuti kegiatan syukuran hari amal bakti kemenak RK77 di rangkai dengan tausiah dari Tuan Guru Haji Ahmad Sarasi pimpinan pada pesantren dalam pagar kandangan di halaman kantor kemenak Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama Dewan Guru MTSN 7 Hulu Sungai Selatan Kamis 29 Desember 2022 pagi Kamat menyatakan bahwa sebagai seorang ASN yang baik yang mana dia manahi tugas yang tak menjawab maka sebuahnya dapat mengimplementisikan suruhan kemenak yaitu ikhlas beramal dalam bekerja Insya Allah akan membawa keberkahan dalam bekerja dan keberkahan dalam hidup kita Dikatakannya seolahkan ikhlas beramal memang benar-benar tepat dan cocok untuk diterapkan dalam menjalani kehidupan dan juga menjalankan tugas kedinasan Sehingga tidak pernah ada kata lelah dalam menghadapi tugas-tugas yang ada dan amanah yang diberikan Bahkan dengan ikhlas beramal maka setiap menjalankan tugas akan terasa ringan dan akan terasa keberkahannya Lanjutnya, ikhlas artinya melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal sedangkan beramal artinya berbuat tanpa pamrih sehingga dalam setiap menjalankan tugas dalam memberikan pelayanan kepada warga madrasah dan masyarakat selalu berusaha melakukan yang terbaik semampu kita hanya berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dikagitan Tasyukuran Hab Kemenang RI ke-77, Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Hulu Asyaitan Dr. Nandus Haji Muhammad Yamani MPDI berkesempatan memberikan sambutan. Ia mengatakan salah satu inti dari memantun Hab Kemenang RI adalah menghayati perjuangan tokoh-tokoh keagaman terdahulu dalam menjadikan kementerian agama. Kalau tidak salah, penolong mendengar sejarah, bahwa tidak mudah menghadirkan kementerian agama ini. Penghapusan tujuh kata dalam kegiatan Jakarta itu, sebagai kompensasinya adalah hadirnya kompilasi agama. Menurut sebagiannya para ahli sejarah, pada mulanya tujuh kata dalam dialek Jakarta yang kewajiban melaksanakan syariat Islam itu agak berat dan lepas. Agak berat dan lepas kasta itu, maka yang memperjuangkan kemerdekaan ini tidak hanya orang Islam, tapi juga orang Muslim, dari Marami, selesai lainnya. Dan bersedia para ulama saat itu untuk melepas atau menghilangkan tujuh mata itu dengan konvensasi adanya satu bagai yang mengurus agama. Maka hanyilah agama saat itu yang lahir pada tanggal 3 Januari 1946. Lagi lanjut Haji Muhammad Yamanimang bahwa agar bekerja dengan baik dan ikhlas sesuai dengan suratkan Kementerian Agama ikhlas beramal sebaliknya bukan bekerja dengan seikhlasnya. Mari kita bekerja dengan baik dan ikhlas sesuai dengan logo Kementerian Agama ikhlas beramal jangan beramal seikhlasnya tapi ikhlas beramal sesuai dengan saat ini yang dicanangkan dan juga menjadi prioritas. Menteri agama saat ini adalah juta integritas. Wibika, Wibibi ini. Wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersis malayangnya. Sampai jumpa di MTSN 7, Lusungan Selatan News berikutnya. Saya diwilisari SPD bersama tim kerabat kerja dan kalumpang melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.